co-promotor 2, Pak Dikis kemudian terima kasih Profi, Prof Andrik juga terima kasih Prof Wakin telah meluangkan waktunya untuk saya dan pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal disertai saya yang berjudul dekonstruksi makna simbolik minum cium di Surakarta dan Prof. saya share screen